Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat selamat ini, kaya, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mana Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru, terhangat Terupdate tentunya. tentunya Seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat, jangan lupa ya Untuk like, komen, serta subscribe -nya. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini kita awali dulu dengan yang segar-segar dan juga manis-manis. Tentunya, siapa lagi kalau bukan dari Ayu Ting Ting? Informasi yang akan mimin awali kali ini penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang hadir di pesta ulang tahun anak dari Siti Badaria. Ailana Jua pibles DDD cantik, Rena Zenata. Di sini juga ada yang menjadi topik pembahasan pemirsa di mana di sini itt memberikan sebuah ucapan untuk anak pertama dari pasangan Siti Badriah dan juga suami Happy birthday anak manis Sharena sayang kesayangan Mama Siba dan Papa Kris saya terus panjang umur banyak rejeki jadi anak soleha bahagia selalu dan semoga apa yang dicita-citakan semua terkabul yana amin doa terbaik untuk Serena yang paling gemas kiss prom, bunda, dan iki ya semua, tulis ayu Ting di akun instagram pribadinya yang hari ini menghadiri pesta ulang tahun dari anak sibat dan juga kris, inilah penampilan ayu Ting hari ini yang kece badai pemirsa berbalut baju hitam ditambah tentengan tas mewah dari channel anggun, penampilan ayu Ting sehat, selamat ulang tahun, sehat selalu juga buat yang ultas semangat kak ayu Masya Allah habis day Udah sayang, semoga panjang umur umur cintanya Mama sibat dan juga Papa Kris tulis Ayu Ting Ting Nyata, Oh ternyata tas yang dibawa oleh Ayu Ting Ting harganya mencapai ratusan juta pemirsa dari channel harganya 39.972.000 Wow angka yang sangat fantastis pemirsa sudah dapat motor 2 nih ya, 39 juta nih pemirsa Wah luar biasa dan ini juga penampilan Ayuing Tinting hari ini outfitnya sangat luar biasa. Topi yang Ayu Tinting gunakan saat ini juga harganya sangat fantastis nih pemirsa. Sungguh sangat sangat luar biasa nih apapun outfit yang digunakan oleh Ayu Tinting ternyata nilainya sangat luar biasa nih. Dan di sini juga ada program terbaru Ayu Tinting dan juga para sahabatnya menjelang bulan puasa nih. Buka FM akan hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat selama Ramadhan baru Ayu Ting Ting pas buka SN Ramadan akan hadir nih menemani kita semua menjelang buka puasa setiap hari bersama dengan artis-artis komedi yang sangat luar biasa yang pastinya akan mengocok perut dan menemani kita semua santai menunggu berbuka puasa doakan semoga kita semua sehat dan semoga kita dilancarkan ya puasanya amin ya robbal alamin berita selanjutnya juga di sini ada acara spesial yang disini Selenggarakan oleh keluarga ini titik menyambut bulan suci Ramadan yaitu ruahan. Kumpul bersama dengan keluarga dan pastinya memeriahkan acara syukuran atas dekatnya bulan suci Ramadan nih Pompia Alhamdulillah buat hari ini acara menjelang bulan suci Ramadan berjalan lancar semoga barokah buat kita semua ya. Yang sudah hadir di rumah kami ucapkan terima kasih banyak terutama bunda dari Syifa tin Salawat Terima kasih banyak ya bunda maaf lahir dan batin jika ada kekurangan Tulis semua Maiting di akun Instagram pribadinya yang mengucapkan terima kasih ini untuk tim Solawat yang suaranya sangat merdu luar biasa. Acara yang memang diadakan setiap tahun oleh keluarga ITT menjelang bulan suci Ramadan selalu dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pastinya berkumpul dengan keluarga saling meminta maaf dan saling berbagi rezeki pemirsa pokoknya sehat selalu untuk mom Aiting, Ting Ayu Ting dan juga semua keluarga semoga selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin dan dari selesai acara langsung aja Nia diserbu oleh para wartawan di mana di sini para wartawan memberikan pertanyaan kepada Ayah dan juga Umi mengenai kedekatannya dengan Boy William dan di sini orang tua dari Ayu Ting memberikan lampu hijau Nih, pemirsa khususnya dari ayah dan juga mom Itik memberikan restu dan minta doanya semoga dilancarkan semuanya wah wah lampu hijau yang memang sangat luar biasa nih dari kedua orang tua Aiting Ting semoga semuanya dilancarkan ya amin ya robbal alamin. akan sama semua selamat menikmati semua berita yang Mimin sajikan untuk sahabat dimanapun berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin agar sama semua selamat menyaksikan dan semangat untuk beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lain aja lain aja lain aja lain aja aja. Doain aja, doain aja, doain aja, aja. Uh, Oke okay, dan tentunya hai, sore Mama hari hai, menikmati hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Happy birthday, happy birthday Happy birthday Oke okay, siap yuk yeah. wow. Keluar biasa dapat kameramen wah wah wah